Namaku Desri Yassinaga, 6 bulan sudah aku menjadi guru pedalaman di FLC Leproserim Merauke Ada banyak hal yang aku pelajari selama di sini. Tempat ini mengajarkanku untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Aku mulai menghargai orang lain yang berbeda suku dan budaya denganku. Mulai bergaul baik dengan mereka, padahal aku sempat jaga jarak dengan mereka anak-anak yang aku ajarin. Karena melihat begitu berbedanya aku dengan mereka. Melihat mereka yang hitam, keriting, kotor, pakaian yang tidak layak, sobek sana, sobek sini, semua itu membuatku sulit untuk mendekatkan diriku dengan mereka. Kemudian, seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa aku dengan mereka sama saja di hadapan Tuhan. Aku mulai merasakan bagaimana kesedihan mereka, susahnya kehidupan mereka, keterbelakangannya mereka dalam segala hal, terutama di bidang pendidikan. Membuat hatiku sedih Dan menyadari Betapa aku sangat kejam selama ini kepada mereka Sejak saat itu Aku perlahan mendekatkan diriku kepada mereka Bukan hanya menjadi guru Tapi aku juga mencoba untuk menjadi teman yang baik buat mereka Aku pun semakin sering mengajak mereka bermain bersama Seperti bermain balu-balu Lalu aku semakin menggenggam tangan mereka Dan mulai merangkul mereka Aku ingin mereka memiliki masa depan yang cerah dan mampu menggapai cita-cita mereka. Untuk itu, aku pun belajar lagi sebelum mengajari mereka. Belajar agar mereka bisa mudah mengerti apa yang aku sampaikan kepada mereka. Mengajak huruf secara perlahan kepada mereka, dan menggunakan kata-kata yang biasa digunakan oleh mereka, agar mereka lebih semangat. Ternyata, hanya perlu membuka mata dan hati untuk melihat keadaan sekeliling kita, agar kita lebih memahami dan bersyukur dengan keadaan